Eh, para pastilah pengaduh dia besar il intelektual apa Kagus Du lain baik di dalam negeri secara nasional justru di luar negeri secara internasional Tapi Indonesia mah dijak pin kampgus Du Asia niki yeno apa wae makitan keistimewaan-keistimewaan dus tapi atuh anu makakeun hate mah lain kiai Allah subhanahu sama telah terketahui kepada para kiai-kiai tahun ke kiri ke jenis sana terus sampai ke luar negeri kamu bikin ke Bali ke diul pohara luar negeri seorang gusdur berangkat ke pertama terkama timuran mana peksakola ke da azhar ya, datang ke Mesir bagaimana ngomong ke kota ya, beli baju pesan dan, pesan misalnya sebelasan kalian nunggu cari cing ditinya kb misalnya kaos nu nu -el, nu -el, -el. Dan nama kalau ada s saja jengkelnya dulu tuh perjalanan kalian kok pakai s jenggulnya s aja nu s meru nama s ternyata s di musir di <gul -uity> Pelayan di ya, es naga kos tuh, apa kata juga. Tinggal ngejajan bunga es ngele es, ngele es, ngele es, ngele es, ngele di es, day, es, ngele es, ngele es, ngele es, ngele es, ngele es, ngele es, ngele sekolah, apa asih dia minggu ke tinggal babaturan ada di ayun ndak di nama masa jangan ke sekolah ke internet bisa saling jawab babaturan mau nonton ya ke sekolah jadi kenapa doang di sekolah berangkat tengah jalan nonton film bagus amat tapi yang sekolah orang nonton film nang nonton film man. Tapi ketika ditanya ku dosen, nak, malah nabalikin deh kak dosen. di dosen -di diri ketika ditanya pengertian letak dina al-Quran na'on ayat sabara asbab nuzul lakum Malah balik nanya ka dosen. Tiba-tiba oh, ya. dosen jadi muridnya nyana, nyanyi <tuh>. jadi dosen. Gitu like, lah kusdir. Egyana like, tidak ada yang susah ini, nanti gitu pendidikan ilmu eh, di al azhar pindah pindah ke bagdad inilah kabar panjang dongnya di bagdadnya hmm, sampai kan kawung di santang pusai itulah Gustur jadi lagu tidur Pohara poha biasa gitu, guru nya di di guru poriko di dia ngedi sd di gitu, gitu, gitu, dijadikan murid besar saya di guru poriko di Baghdad memang di bagdad di bagdad langsung di bagdad memang di bagdad di bagdad memang di bagdad memang di bagdad memang di bagdad memang di bagdad di bagdad sangat di bahasa budaya di bagdad memang tokoh bagdad di dia laman menaran haji ki tu Muhammad Nawawi tadi pagda tu tu hari ni naeta memuji Gusdur. sehingga gusdun kata tadi marana Abdurrahman hukum ditambahan wahid jadi kei haji Abdurrahman wahid wahid datang menang gelar di guru tori di Wahid, tak pas kebetulan. Maran bapak, padahal ngalahin kid gadis di Allah. nak guys, tamat, tak dilarang. Rahman Wahid, bukulah dalam mencari takdir. Dia tetep baik, aja lemah. Dia iki malah ngaji, malah sebagian habib jin. Kiai tenceng karena fisik, nah, ngegogoreng buka, nah, ngegogoreng karena terbisa lumpang ada dia menyalikan kebodohan para kiai dan para hadai sebab ternyata goreng goreng buatan Allah sebab diomongkan buta jeng lumpuh memualangnya dira ya mungkin sakitu itu tadi omongkan sakit itu tak perlu yang orang omongkan si hidung gitu si putih mula si buta teman kita diirang diurang kos itu istimewa negus dur telah terketahui sejak kembali negus di musir ke baga terus ke Belanda terus ke panggilan negara-negara ibu balik ke Indonesia jadilah rewan, suro, kemudian, nyana, jadinya, kalor, Kampil, nah, oh, yang negus dur NU kemudian yang jadi kembali kembali dan kembali ini luar biasa jadi badan sertor film di kiai tapi isuk akibat pasuk di badan saya besar, wah kabeh kiai malam minggu banyak ditimpiku jelma atau nutupin bintang pil terus dileduk nutupkan daging teluk takodong ternyata misi dan begitu terbitannya lantaran film-film kita seikan masuk ke Indonesia ini keterlaluan sedinggal melalui saya sore untuk lebih sanagnani maka Gus Dur terjun untuk meminimalisir supaya ulah keterlambat itulah tujuan-tujuan dan tujuan-tujuan Gus tujuan, tujuan, tujuan, tujuan Dur asupi artis asupi pemain bola dan lain sebagainya tapi higinya memang Gus Narko kenususia diajak karena jujur yang menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. tapi setelah beberapa tahun, kepala desa-desa kiai Nol Jawa Tengah dan Jawa Timur, rute tadi nangis. Mufarakoh, bahasa NU, kisah lantaran imannya dianggap batal Setelah... 3 tahun ke-4 tahun ia memakai rokok kelari muntaba adem nama bunggul lantaran mengalih positif sebab ayah bermasalah maka hanya memang kiai lebih banyak ke bus jadi guru kok ikok Kan guru tarikan maka itu. lain lima ke udang-udang sorba juga, kadang-kadang kawan -kadang, yang memang positif di itu istana, di istanah, di istanah, di bohong kamu. menghasilkan terus, kabulah dinakpuk saya. Bismillahirrahmanirrahim.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 دِين الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا